Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, salam bahagia dan salam sukses untuk kita semua. Pada sesi ini kembali lagi bersama saya Hasan Mawardi berbincang tentang tema-tema keseharian kita dari perspektif psikologi, pendidikan, dan Islam. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang cara atau kiat... agar anak atau peserta didik bagi guru... mau atau nurut kepada gurunya atau kepada orang tua. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... sebagai orang tua... Tentu ingin sekali anak-anak mereka Nurut mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya Demikian juga dengan para guru, para tenaga pendidik Sangat mengharapkan para siswa bisa bersikap tertib Bisa belajar dengan serius Tidak membuang-buang waktu Aktif dalam pembelajaran dan beberapa sikap dan perilaku-perilaku baik yang lainnya Yang diharapkan oleh para guru Oleh semua pendidik Nah, dalam kenyataannya Terkadang, sering sekali Beberapa anak di rumah Membangkang kepada orang tuanya Para siswa, sebagian Tidak tertib dalam belajar Tidak aktif tidak menunjukkan sikap-sikap atau perilaku yang diinginkan oleh pendidiknya. Apa yang harus dilakukan? Dan apa kira-kira yang salah ketika mereka tidak mau nurut kepada gurunya? Gurunya kah yang salah atau para siswa itu yang salah? Teman-teman rahimah dalam psikologi, ilmu tentang perilaku di situ ada beberapa mazhab yang memiliki pandangan yang berbeda tentang perilaku atau sikap seseorang dipengaruhi oleh apa kalau psikoanalisa mengatakan penyebab seseorang itu berperilaku tertentu adalah alam bawah sadarnya lebih dominan dan sebagian ditentukan oleh alam sadar Kelompok behaviorisme menyimpulkan lingkunganlah yang membentuk perilaku seseorang. Yang lain madhab kognitif menyimpulkan bahwa kognisi seseorang yang akan menentukan perilaku atau sikap manusia. Yang lain mungkin para biolog ya, para neoroh ahli otak menyimpulkan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh Sarap-sarap atau cairan kimia yang eh, kita berikan kepada seseorang mau dibuat menangis, dibuat bersedih, mau ketawa seharian, atau mau tidur, tergantung cairan kimia mana atau urat sarap mana yang bisa kita mainkan. Dalam sesi ini, saya akan mengambil dari pendekatan pada behaviorisme. Terkait dengan sebuah teori pertama stimulus respon Teman-teman sekalian Perilaku yang kita inginkan Seperti jujur, ya bersikap baik Menjaga sopan santun Itu adalah respon Yang kita harapkan Sebagai orang tua atau sebagai pendidik Dan respon itu tidak datang tiba-tiba Tidak bim selabim mereka langsung bersikap tertentu. Sebuah respon yang biasa disimpulkan dengan huruf R, ya, itu didahului, dipengaruhi oleh sebuah stimulus atau rangsangan. Ketika sebuah stimulus sampai kepada seseorang maka stimulus itu akan melahirkan sikap dan kemudian sikap akan melahirkan perilaku atau tindakan. Ketika kita tersenyum kepada seseorang itu adalah sebuah stimulus. Ketika kita memuji atau memarahi seseorang itu adalah stimulus dan itu akan melahirkan sebuah respon berupa sikap dan perilaku. Dan teori ini disebut SR, stimulus respon. Ini diawali dari penelitian seorang biolog bernama Favlov. Ya, Dia eh, menguji, ingin mengetahui berapa banyak air liur yang dikeluarkan oleh seorang anjing... Ketika dia makan Anjing itu ketika makan Ketika melihat makanannya Akan mengeluarkan air liur Dan ini ya akan Diukur oleh Faflop Berapa banyak air liur yang dikeluarkan Ini secara alamiah Classical ya. conditioning secara alamiah Anjing akan bersikap Dan berperilaku seperti itu Ketika makanan datang Pavlop kemudian secara tidak sengaja ya dia memasang sebuah lampu dan bel untuk memberikan komando atau tanda kepada para pegawainya kapan mulai memberi makan kepada anjing-anjing itu. ya Dan hari pertama tidak ada hubungan antara bunyi bel dengan makanan. Tapi setelah beberapa hari anjing-anjing ini mempelajari ada ada sebuah kesimpulan mungkin dari para anjing ini anjing-anjing ini ketika ada bel disitulah ada makanan bunyi bel menandakan ada makanan maka walaupun makanan itu tidak diberikan ketika bel dibunyikan mereka yang sedang tiduran, yang sedang main-main... ...langsung menyerbu tempat makan... ...mulai menjulurkan lidahnya... ...dan air lur mulai keluar. Lah, ternyata anjing ini mempelajari. Sebelumnya kan tidak ada hubungan... ...tapi dia mengasosiasikan... ...ada hubungan antara bunyi bel... ...dengan adanya makanan. Bunyi bel adalah stimulus dan e, mereka menyerbu makanan, menjulurkan lidahnya, mengeluarkan air liur adalah respon. Nah di teori ini di, banyak sekali di, apa diambil dalam teori belajar. Ketika kita mau mengharapkan sebuah perilaku tertentu, maka harus dilakukan yang harus dilakukan oleh seorang guru atau orang tua adalah memberikan stimulus-stimulus tertentu. Ya, teori ini kemudian dilengkapi oleh Skinner dengan stimulus-organisme-respon, bahwa untuk manusia, tuh khususnya, ya eh, tidak setiap stimulus akan melahirkan respon yang kita inginkan. Ketika kita tersenyum kepada seseorang, ya harapan kita, respon yang kita harapkan adalah dia tersenyum kembali kepada kita, tapi kenyataannya tidak selalu seperti ini Bisa saja senyuman kita akan dibalas Dengan mungkin cem muka cemberut Atau bahkan lemparan batu Karena itu dianggap menghinanya nah, Kembali lagi ke konteks pendidikan Baik di sekolah maupun di rumah Apa yang harus dilakukan orang tua dan guru Stimulus apa yang harus diberikan kepada mereka Agar mereka tertib semangat dalam belajar Teman-teman, sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati oleh Allah SWT, berilah sebuah hadiah sebagai pengkondisian. Ketika anak-anak, kalau kita memperhatikan e, bagaimana semangat anak-anak TK melakukan sebuah tugas atau permintaan dari para gurunya, yang mereka harapkan selain pujian dari gurunya, apresiasi dari gurunya, mereka mengharapkan bintang. ya Ketika mereka pulang ke rumah, yang dilaporkan kepada orang tuanya dengan sangat semangat, dengan sangat sukacita Aku dapat tiga bintang hari ini, aku dapat lima bintang, karena aku duduk tertib, karena aku... Serius karena aku mengerjakan ini Karena aku bisa ini Aku dapat lima bintang nah, Berarti Reward bisa menstimulus Peserta didik Berperilaku tertentu Tentu jenis rewardnya Harus disesuaikan Antara anak TK Dengan anak SD dan yang lebih tinggi lagi pasti akan berbeda Ya Eh uh, sebuah coklat atau es krim mungkin akan sangat memberi stimulus kuat terhadap uh, peserta didik di tingkat rendah SD atau TK. Tapi di tingkat lebih tinggi apresiasi dalam bentuk pujian, piagam, atau hal-hal yang lebih uh, menghargai eksistensi mereka itu akan jauh lebih, uh, lebih baik ya. Di, lebih efektif dibanding bentuk-bentuk reward dalam bentuk uh, makanan untuk sesi ini uh, saya cukupkan terlebih dahulu dan akan saya lanjutkan dengan tema reward and punishment di sesi berikutnya mudah-mudahan sesi ini bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like Comment dan subscribe bagi yang belum. Walhamdulillahi alamin. Ufawidu amri illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.